Ya, ini kita coba gas spontannya ya nah, ini kita coba gas apa ya pelan dulu aja. Nih. ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat sore teman-teman semuanya uh, untuk permasalahan pada hari ini ya kita akan uh, mempunyai masalah pada motor vario vario 100 150 ya uh, jadi motor ini itu mempunyai keluhan nih ini kita coba nyalakan dulu ya ini posisinya itu motor sudah menyala dan ketika kita gas kita gas uh, agak pelan ya nah ketika kita gas uh, pelan ya agak langsam itu motornya itu normal tapi ketika kita tarik gasnya secara spontan ya uh, itu dia akan ngadat atau motor malah mati ya Uh, jadi troublenya itu nanti ketika kita mau menyalip uh, sebuah mobil ya, jadi itu agak malah gimana? Agak-agak berbahaya gitu ya. Ini kita coba gas spontannya ya. Nah, ini kita coba gas apa ya? Pelan dulu aja. Nah. Ini ketika kita gas spontan, spontan itu motor malah mau mati ya. Dan ketika kita gas agak pelan malah hidup. Oke, kita matikan dulu dan kita akan analisa permasalahannya ya. Uh, yang biasa sering terjadi di motor Vario itu ya. Nah, di sini, di sini adalah ada sensor ya, sensor TPS. Itu buat apa ya, buat gasnya ya, untuk perhitungan gasnya di dalam sini ya. Nanti kita akan coba, uh, kita coba buka dan coba kita ganjal saja ya. Uh, jadi, kita tidak beli, kita coba ganjal dulu aja. Oke, okay? kita mau lepas dulu ya? Oke, okay, ini jadi posisi sensor TPS-nya ya. Nah, ini ini terlihat seperti ini. Nah. Uh, ada juga yang mengakali dengan cara ini, Tipur ya. Jadi kalau ini dibur itu dia nanti bisa bergeser ya, nah kesini, nanti gasnya agak gede, agak kesini agak pelan seperti itu ya, jadi zamannya. Dan kalau kita itu mau ganjal di bagian dalamnya sini, nah terlihat di bagian itu besinya ya. Nah kita akan ganjal di posisi yang itu ya. Jadi kalau posisinya seperti ini, eh, nanti pokoknya harus kayak sebelum-sebelum ini ya nanti diganjel agar bisa bergeser kayak segini sedikit ya nah sepuk ini lurusnya nanti kita seperti ini jadi nanti dalamnya yang diganjel agak yang lebih dari yang yang sini ya yang lebih diganjel di bagian yang sini terlihat di bagian sini jadi nanti itu posisi besinya itu agak eh, sama dekat, terdorong agak ke ke kanan ya seperti itu ini langsung saja kita pasang ya kita cari pasnya aja oke okay, seperti ini segini segini segini oke kalau posisinya ini sudah diganjel kita Mereka akan kita pasang dulu ya sudah kita nyalakan eh uh, ini jangan dikencangkan dulu untuk ngeblur uh, sih Nah untuk murnya ini bautnya ini jangan dikencangkan dulu ya jadi nanti gunanya itu untuk menggeser ke bawah ke atas ke bawah jadi ini ada agak longgaran sedikit ya untuk menyetel posisi pasnya itu dimana Oke okay. kita nyalakan Coba gas pelan oke gas pelan tidak ada masalah, dan kita coba gas uh, respon ya, respon cepat ya ini. Hai, hai, susah hai, hai, tadi oke okay, ini nah, sudah ya saya buat taget kecil ya pak ya, kurung oke saya peteng main tambahannya flash nah terlihat ya ini rumah murah ya pak Uh, jadi, ketika motor itu, ini kalau digeser agak naik ke atas ya, jadi itu posisi stasionernya itu akan lebih pelan. Dan apabila ketika kita geser ke bawah, itu posisi apa? Itu uh, stasionernya itu akan tinggi ya. Jadi nanti, kalau uh, kalian itu belum pas ya untuk mencarinya. Jadi nanti kita tinggal geser-geser sedikit-sedikit saja ya. Dan apabila nanti ganjelnya itu kurang enak atau gimana, bisa diulangi kembali ya. Oke, okay, seperti itu. Dan jangan lupa, dan jangan lupa pastikan juga di bagian cop busi ya. Ketika cop busi itu sudah apa ya, kayak berkerak seperti itu ya. Itu juga bisa menghambat posisi penghantaran pengapiannya ya. Jadi motor itu bisa saja tersendat. Ini tadi kan sudah saya cek di bagian cobusinya masih aman dan Uh, kemungkinan besar dari sini ya Ini ternyata Tadi memang dari sini hmm, Kita coba lagi Oke okay, cukup uh, sekian ya Semoga ilmunya itu bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh